Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi analog yang tidak bisa dipakai saat in-game ya di... Uh, citra emulator 3DS ya. Jadi kalau kalian mungkin tombol lain bisa dipakai gitu ya. Tombol lain kayak tombol uh, A, tombol B, tombol X, tombol Y gitu ya. Itu bisa dipakai. Tapi untuk tombol analog doang yang nggak bisa dipakai gitu. Dan sebenarnya untuk cara mengatasinya gampang banget. Tapi di sini saya mohon maaf ya. Saya nggak tunjukin contoh dari gamenya karena saya takutnya nanti bakal kena strike gitu ya. Dun nunjukin satu frame aja. Kayaknya kena strike gitu. Kalau uh, pakai foto-foto yang kayak gitu ya. Atau mungkin gambar yang kayak gitu. Atau bahkan musiknya dari Nintendo. Dan untuk cara mengatasinya kalian cukup ke emulator. Terus ke konfigur terus ya kalian cukup tinggal ke controls gitu ya dan kalian untuk circle padnya di sini kalian cukup atur ulang gitu dan untuk atur ulangnya gampang banget kalian cukup klik yang set analog stick dan ingat jangan kalian uh, masukin secara manual kalau kalian masukin manual nanti kadang-kadang uh, jalan kadang-kadang enggak gitu ya untuk analognya jadi ya kayak mungkin kayak semacam bentrok gitu dan entah kenapa gitu bisa kayak gitu kalian setelah kalian klik oke OK, kalian pastiin di analog kalian baik itu stick ps stick uh, xbox atau mungkin stick pc gitu kalian cukup klik kanan kiri dan atas bawah atau mungkin horizontal terus vertikal gitu ya. Jadi, kalian cukup klik uh, "Oke" okay aja, terus kalian masukin kanan kiri atau kiri kanan atas bawah ya. Dan nanti akan terganti di circle padnya Dan kalau belum keganti dan waktunya udah kebuka habis, kalian bisa klik lagi gitu ya. Set analog, kalian klik "Oke" okay, kanan kiri atas bawah gitu ya. Dan nanti akan terganti gitu ya untuk circle padnya Dan ya udah kayak gitu doang. Setelah itu, kalian klik "Oke". Okay, dan ya, kalian nggak harus exit gamenya sih. Ya. Kalau kalian tiba-tiba dalam game nggak bisa dipakai gitu analognya, tinggal kalian uh, minimize untuk gamenya. Kalian ke mulai dan kalian cukup ke konfigur dan uh, diatur aja kayak tadi gitu ya uh, horizontal terus vertikal gitu dan ya jadi cukup segitu doang sih ya untuk videonya dan text watching bye bye